Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji Bagi Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada Nabi Muhammad SAW Dan keluarga beliau Beserta para sahabatnya Di video kali ini Saya ingin Mengumumkan kepada semuanya, khususnya kepada warga Desa Binaan Puskesmas Rawat Inap Jungkat, yaitu Desa Jungkat, Desa Sungai Nipah, dan Desa Peniti Luar, bahwa kontrak kerja saya di Puskesmas Rawat Inap Jungkat telah berakhir di bulan Desember tahun 2020 ini, dan saya tidak melanjutkan atau memperpanjang kontrak kerja itu untuk tahun depan sehingga mulai bulan Januari 2021 dan seterusnya saya tidak lagi bekerja di Puskesmas Sarawad Inap Jungkat Bapak Ibu warga desa binaan Puskesmas yang saya muliakan selama lima tahun bekerja di Jungkat Alhamdulillah saya mendapat penerimaan yang baik dari warga desa namun saya sadar, sebagai manusia biasa, pastinya saya banyak melakukan kesalahan Baik ketika pelayanan maupun dalam pergaulan sehari-hari Entah itu saya lakukan dengan sengaja maupun tidak Untuk itu, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Kemudian, saya ingin sampaikan juga secara istimewa, segenap ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Mempawah yang sudah memberikan beasiswa dan memberikan kesempatan kepada saya untuk sekolah di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pura Pontianak Terima kasih kepada Bapak Bupati terdahulu beserta jajarannya dan terima kasih kepada Ibu Bupati yang sekarang serta seluruh jajarannya Semoga Kabupaten Mempawah semakin maju khususnya di bidang pembangunan kesehatan Ucapan terima kasih juga saya berikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah terkhusus kepada Kepala Dinas Pak Jamiril. Terima kasih Pak atas bimbingan Bapak kepada saya selama ini dan atas segala bantuan Bapak. Saya minta maaf kalau selama memberikan pelayanan di Desa Jungkat saya banyak kekurangan. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Puskesmas Rawat Inap Jungkat Dan juga kawan-kawan semuanya, para staf Puskesmas Terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama ini Saya minta maaf atas segala kesalahan yang pernah saya buat Semoga kedepannya Puskesmas Rawat Inap Jungkat semakin maju dan berkembang lebih baik lagi Hari ini secara profesional saya sudah bukan lagi bagian dari Puskesmas Rawat Inap Jungkat tetapi secara personal kita tetap teman insya Allah bapak ibu tetap menjadi teman saya setelah ini mungkin saya akan mencari kerja di sekitaran kota Pontianak yang dekat dengan rumah saja semoga Allah mudahkan demikian yang bisa saya sampaikan nah berikut ini beberapa cuplikan acara pelepasan sekaligus perpisahan saya yang sederhana di Puskesmas Rawat Inap Jungkat. Selamat menonton. Wabillahitaufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Tak basirun. Assalamualaikum warahmatullahi. Pagalan yeah. semuanya, Sebenarnya masih, masih belum bisa untuk Melepas <laughs> Tapi memang seperti itulah Seperti yang sudah kita dengarkan Dari cerita dari Indra, Dr. Indra Tentang memang Segala permasalahannya jauh dan memang keluarga Seperti itu memang Saya bisa memahaminya Dan mudah-mudahan ini memang Yang terbaik Pribadi, Bang Indra tadi bilang minta maaf untuk saya pribadi saya bilang Bang Indra tidak ada salah sama sekali. Terima hmm. uh -huh. kasih Bang Indra sangat baik dan banyak membantu. Pada perwakilan perawatnya Bang Agus Susiana Beliau Kalau di panggil cepat eh, Datang dan biasanya kalau kita lagi ngomong Dan sikap semuanya Bapak Allah is the Terus pesan saya Juga mungkin Setelah Bapak Melangkah Dari puskesmas ini Pesan saya Semoga Bapak Bisa merupakan Hal-hal yang terjelek Hal-hal yang tidak membuat Bapak nyaman hmm. Dan melangkah dengan Semua kebaikan Jadikan ciptakan suatu kesehatan. Amin. Yeah. Yang mungkin menyambut kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan salam dari Pak Hasan. Halo. Di mana beliau berhalangan hadir bersama kita. Yang tadinya kami sama-sama Dan sesegera mungkin dapat kembali ke puskesmas ini untuk acara ini uh, Tetapi oleh karena sesuatu hal uh, Semua kampus diminta oleh kepala dinas untuk berkumpul di dinas kesehatan Sehingga beliau uh, tidak dapat hadir bersama kita pada kesempatan ini Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa yang mana pada kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di sini uh, tadi masing-masing profesi sudah mewakili kesan pesannya dan saya juga di sini sebenarnya mewakili perawat gigi uh, terapis gigi dan mulut sekaligus uh, mewakili teman-teman semua atas uh, nama kepala puskesmas uh, Rawat Inap Jukar. Mendengar dari semuanya tadi, ya, mulai dari tahun 2015, Pak Indra mulai masuk di sini, diceritakan tadi, terharu juga saya. Ya, memang e, sudah menjadi hukum alam barangkali. Ada mula, ada akhir, ya, ada awal, ada akhir. Apalagi ya ada pertemuan, ada perpisahan. Memang seperti itulah. Ya. Cuma eh, ada catatan di situ berakhir dengan baik kah? Kan seperti itu. Ya. Tapi alhamdulillah semua kesan-kesan yang dapat saya tangkap tadi kepada kawan-kawan Pak Indra itu best. Ya, terbaik. Ya. Jadi istilahnya kesannya baik. Jadi apa yang selama ini memang kebersamaan kita singkat ya, Pak Indra, baru dua bulan ya saya hitung-hitung. Jadi saya juga merasakan seperti itu ya Kebaikan seseorang itu Tanpa orang jelaskan Tanpa yang bersangkutan jelaskan Tetapi kita dapat Memahaminya Mudah-mudahan ya, Semua kebaikan Semua eh, Tanggung jawab Dokter Indra di Puskesmas Sarawak Inap Cungkad ini Menjadi suatu catatan amal ibadah yang nanti dapat ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, tadi sempat saya uh, membuat beberapa pantun ini. Ya. Tadi Pak Hasan telpon, Pak saya tak bisa dia berdandan, tolonglah Jadi saya buat pantun lah tiga biji, yang bunyinya kira-kira seperti ini. Tingginya bulan tidak dapat dikira Sehingga kalah Tak dapat dijulukkan Selama jalan Kepada dokter Indra Kalau ada yang salah Mohonlah dimaafkan Untuk yang keduanya Jaring dan pukat Penangkap ikan Di tengah telaga Berdayung sampan Seiring doa yang dapat kami panjatkan Semoga jaya di masa depan Berikut yang terakhir Indah cerita di bulan Purnama Jiwa bersemi di dalam raga Walau kita tak lagi bersama Silaturahmi semoga tetap terjaga Jadi uh, ini saya apa namanya ke pertemuan kita ini bukanlah suatu perpisahan menurut saya ya ini lebih uh, kepada kita membuat acara ini dalam rangka berakhirnya uh, masa kerja atau masa bakti dokter kita di Buskes Masyarakat Inak Jumkan. saya tidak mau melakukan prinsip saya saya nggak mau mengatakan itu suatu kata perpisahan ya karena yang memisahkan itu nanti baik-baiklah ya hanya mau yang bisa memisahkan seperti itu prinsipnya jadi tidak pernikahan jika sekali lagi saya memuji saya meminta eh, maaf ya jika semua rekan-rekan di sini selama eh, lima tahun kita berkumpul bersama Ya, tentu banyak yang terjadi, tentu banyak goresan-goresan kenangan yang akan terukir. Ya. Jadi, jika intinya ya, intinya kita minta maaf dan terima kasih kepada semua kebaikan. Saya kira cuma itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wanita. Ya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. kamera, eksent? Oke ya, Pak Indra, Ini ada bingkisan sebagai kenang-kenangan dari kawan-kawan kita -kawan, puskesmas uh, rawat inap pusat. Uh, mohonlah jangan dilihat dari uh, harga dari barang ini, ya. Tapi lihatlah dari ketulusan kami memberikan uh, ini, ini kenang-kenangan. Terima kasih. Terima Lihat lagi jadi. Lihat sekali lagi. Sekali lagi Oke. Boleh dekat-dekat. Boleh, <Richards> <Feels like Appreciation> Satu, satu, dua oke perkenalan ini di PK bidang Kepadang, Salih, Sampai Sampai mulai dokter, yang pakai editan. jalan, tinggal. tinggal. <tuh> terima kasih banyak. Maaf, maaf, maaf, maaf, saya maaf ya, Hen. Ada salah. Pasti ada salah. pasti <laughs> ada. -salah, ya, dokter, maaf. Mereka. Dokter. Mereka. Mereka. dokter. Mereka. Mereka. Mereka. Tama -tama. Saya, sama saya juga. Sama juga saya Dokter. Mereka. maaf lagi. <laughs> kita ah, Tak boleh Hari ya, Dokter. kenang-kenangan ya terima kasih terima kasih kak ya amin sama-sama terima kasih ya ya, ya.